Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat belajar, jumpa lagi bersama saya Herman Pada kesempatan ini kita lanjutkan dari materi yang pertama Tadi materi pertama dengan konsep pemprograman Sekarang kita masuk di logika dan algoritma. Apa itu logika? Kemudian apa itu algoritma? Baik teman-teman sekalian, para mahasiswa terlihat bahwa pada pertemuan ini kita akan bahas bagaimana itu Logika, kemudian apa kaitannya dengan algoritma <tuh> Logika adalah cara berpikir manusia untuk menyelesaikan suatu masalah Kemudian algoritma, urutan langkah-langkah kerja yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis <tuh> Contoh misalnya kita akan mempertukarkan isi gelas. Saya diberikan dua buah bejana A dan B. Bejana A berisi larutan berwarna merah, bejana B berisi larutan berwarna biru. Pertukaran isi kedua bejana itu, pertukaran isi kedua bejana itu sedemikian sehingga bejana A berisi larutan berwarna biru dan bejana B berisi larutan berwarna merah. Saya seperti ini ada dua gelas, gelas A, e, isinya warna merah, kemudian gelas B isinya warna e, biru. Kemudian untuk menyelesaikan tadi untuk mempertukarkan antara A dan B isi gelas A dan gelas B maka kita butuhkan dengan gelas C. Untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi maka kita buat harus secara ke, ke, e, berurutan. Artinya kita ikuti algoritmanya Yang pertama kita tuangkan isi A ke dalam bencana C Jadi bencana A akan menjadi kosong Atau gelas A akan menjadi kosong Setelah itu yang kedua adalah kita tuangkan isi gelas B ke dalam gelas A Kemudian sehingga jadi gelas B itu menjadi kosong Kemudian yang ketiga ketiga adalah kita tuangkan isi gelas C ke dalam gelas B. Sehingga di sini gelas A dan gelas B sudah untukkan isinya. Itulah urutan langkah-langkahnya dalam algoritma dia harus berurutan. Jadi nah, deskripsinya kalau kita buat dalam algoritma ada seperti ini, deskripsikan adalah tuangkan larutan dari bejana A ke dalam bejana B, kemudian B tuangkan larutan dari bejana B ke dalam bejana A. Kemudian yang ketiga tuangkan larutan dari bejana C ke dalam bejana B sehingga dia bertukar antara uh, isi kelas A dan kelas B. <tuh> Kemudian kita lihat dalam penulisan algoritma ketentuan dalam algoritma adalah uh, yang pertama adalah algoritma harus tidak ambigu, artinya. Langkah-langkah algoritma itu tidak mempunyai tafsir, tidak mempunyai, mempunyai Artinya dia harus mempunyai tafsiran tunggal, tidak tidak ambigu. Kemudian algoritma harus tepat ya. Algoritma harus menyatakan urutan langkah-langkahnya yang uh, harus uh, tepat <tuh> Kemudian algoritma harus pasti. Apabila langkah yang sama dilakukan dari lebih dari satu langkah, maka Hasil harus tetap sama Kemudian yang keempat adalah Algoritma harus berhingga Atau harus terakhirnya ya. Setiap langkah langkah dalam algoritma Harus mempunyai akhir Kalau e, tidak ada akhirnya Berarti itu adalah bukan e, Algoritma Saya kira itu Untuk pertemuan ke untuk kelanjutan dari pertemuan ini nanti kita lanjut lagi di pembahasan uh, selanjutnya tentang masih konsep algoritma dan programan. Kita masuk dalam tahap pengembangan algoritma, tadi kita bahas uh, uh, uh, setelah uh, <tuh> demikian. Pembahasan tentang uh, definisi logika dan algoritma, kemudian nanti kita uh, lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Pemulai right. Pemulai